Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kawan bersama saya Ohim Di channel Ohim Sabtu kawan Sini saya akan mencoba untuk berbagi dalam mempraktekkan apa yang pernah saya berikan tutorialnya di video sebelumnya Gitu, kawan saya sudah membuka 10 clone dari Chrome Chrome ke ini Dan di disini ada folder pastekan disini fungsinya untuk Haimak supaya apa ini kalau kita pakai ke ekstensi, kita misalkan ini Chrome yang ke satu, Chrome ke satu, jadi ekstensi ini sudah tidak usah mendownload lagi. Tinggal bagaimana? Tinggal di sini kita buka lalu scroll ke bawah. Profil satu ini dibuka, lalu di sini kita pilih semua. Lalu kita copy seperti ini, copy seperti ini, kemudian kembali, kemudian dipastikan ke profil yang kedua. Pastikan di sini begitu juga dengan seterusnya, kawan. Tinggal paste-paste gitu aja. Kemudian, saya untuk mempersingkat mengatur waktu kemarin saya gunakan ekstensi namanya of time zone". Nah, ini fungsinya untuk mempersingkat kita akan gunakan banyak IP ini kadang kalau misalkan 10 Chrome misalkan 10 Chrome itu kita pakai negara yang berbeda-beda nah begitu kita gunakan ini kawan gunakan spoof timezone kalau mau bagus lagi kita gunakan ada di sini ekstensi namanya lokasi kuat kalau lokasi yang kuat ini jadi lebih bagus Fungsinya ini untuk memasukkan lokasi kita, kawan. Lokasi di RDP ini kita tinggal tambahkan keku, lalu add and Kemudian ini tinggal next aja, next terus klik ini. Pilih aja "allow", kemudian "close". Setelah itu, ini lokasi kita, statusnya di US. maka Kita bisa mengubahnya status kita itu dengan "fixed set Fixed location kita atur dulu di sini "option" pilih option kita close dulu kemudian di sini pilih yang use fixed location ini untuk memasukkan lokasi kita kemudian kita menuju ke fixed location tinggal kita pilih mau di mana kita berada misalkan kita pakai IP Kanada atau kita pakai IP Rusia misalnya nah, tinggal geser aja ini ini geser ke Rusia mana Rusia itu dari sini bisa kita perbesar, bisa digeser. Coba ini lokasinya pas di Rusia atau tidak? Oh ini pakai bahasa, tak tahu bahasa apa ini. exact lokasi. kalau tadi di sini ini di Rusia ini? ini kita udah di Rusia. Tinggal kalau sudah kita clear data dulu. Sudah kemudian kita pilih lokasinya. Rusia ini, Rusia ini aja. Rusia, kemudian kita gunakan spot time -nya. Caranya, klik titik tiga, pilih update time IP baru kita masuk, kalau kita mau cek dulu, boleh cek dulu di warnanya. Kita cek dulu. kalau udah yakin gak cek gak masalah oh. ya, ini masih 70% Coba kita scroll ke bawah apa yang membuatnya tidak 100% nah, mungkin dari bahasanya mungkin dari bahasanya kita pilih aja setting pilih aja setting kemudian garis tiga kemudian advanced kemudian scroll pilih aja language Bentar. kita besar kan bintang tapi di sini bahasanya karek-kerekan cari Rusia. rasa kita add kita add jangan dicentang yang dicentang yang Rusia telah itu udah teri versalamnya sudah berubah kan menjadi berapa 100 persen seratus persen kita kasih move dulu kemudian kita langsung ke youtube nya kan untuk meningkatkan keyword misalkan channelnya belum bisa ditemui, channel senengan itu susah ditemui, pakai aja nama judul apa judul video senengan, misalkan apakah jam tayang gini judulnya terus Belakangnya itu dikasih bagian dari nama channel jenengan. Misalkan channel saya, Ohim, oh itu tinggal aja ketik belakangnya Ohim, oh kita cari maka videonya kita akan di atas sendiri. Semakin lama kita mencari seperti itu, maka nanti akan mudah dicari nah ini berhasil nah, seperti itu ya kawan terus untuk mengatur ini supaya tidak kebablasan nanti waktunya di sini saya pakai timer timer ini fungsinya untuk mengklik ini close all chrome ini diklik secara otomatis cara pengaturannya tinggal ini klik more saja klik more terus pilih timer pilih timer di sini ganti mau berapa jam saya setelah 10 jam terus yang ini dicentang launch file ini dicentang terus kita browse password di sini pilih all file kita cari yang namanya close all chrome nah, kita pilih ini setelah itu kita klik open gitu setelah seperti itu kita oke okay. oke okay, klik oke okay, gitu aja saya sudah mengatur saya akan close untuk lebih bagus lagi kalau misalkan video jenengan pakai ini apa namanya subtitle kita pilih ini subtitle ini kalau kita pakai bahasa Rusia kita harus Pak di sini. ini pilih negara lain. Kita translate ke bahasa Rusian. Aduh, ini bahasanya Rusian semua ini. Tahu nggak kita cari Rusian? Kita pilih pilih aja cari di sini Rusia gitu saya enggak tahu ini bahasa ini bahasa Rusia karena kita pakai IP Rusia kawan kita coba buka Chrome saja lagi buka Chrome lagi sini kita sembunyikan saja supaya menghemat data kita close clear data jangan lupa ini pilih all time terus close langsung aja pilih yang mudah-mudah saja kawan ya tadi ambil dari bawah setelah itu kita pakai of tim zonnya pilih update tim zon from IP setelah itu kita ke YouTube kita cek di Word sudah seratus langsung saja cari temen juga yt kawan judul saja judul saya apa ya cara setting word seratus Sambil kita meningkatkan keyword, ya, kawan, gambar gambar gambar gambar gambar gambar aja gambar gambar gambar gambar Kita gambar gambar kita gambar gambar gambar gambar gambar tidak ditemukan maka apa tadi sarannya di belakangnya kita kasih sebagian dari nama channel kita oh him ya. kita cari lagi nah ini sudah ada kita klik saja ini hasil trafficnya nanti ke si arching YouTube ya Udah kan? kita biarkan saja mungkin dah cukup karena ini cuma RAM 4GB ini RAM 4GB saya buka berapa 1 2 3 4 5 7, 8, 9, 10, 11, 12 Saya cuma buka 12 Chrome Jadi untuk berjaga-jaga agar tidak bootlock Bootlock itu sia-sia kawan Karena kita harus jaga-jaga agar tidak botlop Oke okay, mungkin sampai sini saja. Kalau mau lihat ini saya cuma pakai HP jadul kawan. Ini HP tablet lama nih kawan. Lihat ini tentang perangkat ini. Kalau tidak percaya saya cuma pakai versi Android 4.22 kawan. Nah 422 Jadi untuk para youtuber yang pemula Jangan Jangan Apa namanya Perkecil hati Meskipun pakai hp jadul Kita bisa untuk menjadi Youtuber yang Sukses insyaallah kawan oke okay, saya akhiri apabila ada kesalah mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh